Hai hai hai Penyempitan area hutan merupakan penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera Disebabkan oleh penebangan pohon ilegal dan perluasan permukiman manusia atau area industri Sehingga mengakibatkan harimau kehilangan tempat tinggalnya dan mulai menghampiri permukiman penduduk Hal tersebut menimbulkan konflik antara penduduk dengan harimau Sehingga penduduk yang merasa terganggu akan membunuh harimau seperti yang terjadi ketika dua ekor harimau berkeliaran masuk ke permukiman masyarakat di Kota Nopan, Kecamatan Rau Utara. Dua ekor harimau tersebut diketahui memangsa hewan peliharaan warga setempat sehingga meresahkan masyarakat. Wali Nagari Kota Nopan mengatakan, kemunculan harimau sudah terjadi sejak dua minggu belakangan. Kemunculan dua ekor harimau pertama kali dilihat oleh warga 20 Desember lalu, ujarnya. Menurut informasi dari warga, Masyarakat Hutapinang Jorong 4 Pasar Kamis menyaksikan langsung kemunculan harimau kedua yang terjadi pada hari Jumat. Harimau tersebut memangsa satu ekor anjing milik warga. Harimau tersebut tidak lagi takut dengan kehadiran manusia dan berjalan di sepanjang jalan aspal dan memasuki permukiman. Ia mengatakan ada seorang warga yang mengaku melihat langsung harimau tersebut pada malam hari sepulang dari kota Pekanbaru. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, kami telah berupaya meminta bantuan kepada pihak BKSDA Sumatera Barat, ungkapnya. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, diputuskan untuk melakukan pemasangan jerat dan racun di sepanjang rute yang biasa dilewati harimau tersebut. Mendengar adanya keluhan dan laporan masyarakat, Bupati Pasaman secara langsung menugaskan tim gabungan untuk menindaklanjuti dan berupaya memberikan pencegahan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk bencana non-alam, dan salah satu faktor penyebab kemunculan harimau tersebut adalah karena habitat harimau sudah terganggu akibat aktivitas masyarakat. Nagari Kotanopan berada di kawasan hutan lindung. Sehingga satwa liar sering melintas karena aktivitas masyarakat kemungkinan menyebabkan habitatnya terganggu, ujarnya. Ia mengatakan setelah menerima laporan dari warga dan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya mengimbau agar masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di sekitar rute yang dilewati harimau untuk sementara waktu tidak pergi ke lahannya. Pihaknya juga sudah menghubungi kepala BKSDA Sumatera Barat Agar segera menurunkan personilnya ke lapangan guna mengantisipasi terjadinya gangguan harimau liar, kami sudah memberikan imbauan kepada masyarakat setempat untuk mengurangi aktivitas keperkebunan dan sudah meminta kepada BKSDA Sumatera Barat untuk menurunkan tim ke lapangan sebagai tindak lanjut. Jelasnya, Kepala BKSDA Sumbar juga mengatakan ia sudah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan verifikasi namun terkait jebakan yang dipasang masyarakat sebanyak tiga unit akan kami bongkar karena sangat membahayakan untuk kelangsungan hidup harimau jelasnya untuk tindak lanjut yang akan dilakukan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara hidup berdampingan dengan habitat harimau kemudian akan melakukan patroli lanjutan nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian